dan sebelum memulai video ini aku juga pengen mengabsen kalian terlebih dahulu Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja dan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini Dengan catatan tidak saling meninggalkan nomor handphone Dan kami juga pengen mengingatkan bahwasannya kami dari channel youtube info pinjual terbaru Tidak pernah meninggalkan dan memberikan nomor kontak apapun jadi apabila nanti ada yang mengaku akun dari channel youtube info pinjol terbaru maka fix itu adalah penipuan. Jangan ada lagi yang menjadi korban penipuan. Oke baik ya hari ini kita pengen ngebahas tentang cara aman gagal bayar pinjol. Hari ini sudah banyak dari teman-teman kita yang berputus asa. Karena memang sudah tidak memiliki solusi setelah mencoba untuk meminjam ke sana dan kemari. Setelah mendaftarkan diri di aplikasi-aplikasi pinjol yang lain lagi. Namun ternyata tidak mendapatkan dana talangan Dan ini dilakukan karena terus-terusan didesak Dan kita tidak mampu bersikap tenang Hari ini banyak yang bertanya-tanya setelah melewati fase-fase stres Karena terus-terusan ditagih sama aplikasi pinjol Lalu mereka bertanya Bang, bagaimana sih cara aman gagal bayar pinjol? Nah cukup menarik ya Di tengah situasi perekonomian kita yang hari ini masih kacau balau jadi sebelum melanjutkan video ini aku pengen mengajak kalian terlebih dahulu itu untuk bersikap tenang. Pesan yang bolak-balik sudah aku sampaikan ini dan Alhamdulillah terbukti ketika orang-orang yang menonton video ini meresapi dan memikirkan bagaimana cara tepat Cepat untuk bisa bersikap tenang ketika menghadapi masalah apapun itu di dalam hidup kita. Termasuk di dalamnya menanggapi tagihan dan desakan dari debt collection aplikasi-aplikasi pinjol. Nah sebelum melanjutkan video ini lagi aku juga pengen mengajak kalian untuk mengamankan diri sendiri terlebih dahulu. Nah inilah kunci berhasilan kita untuk bisa melewati satu persatu permasalahan hidup hari ini Bukan hanya di aplikasi pinjol saja Di aplikasi-aplikasi yang lain atau mungkin dengan masalah yang lain Ketika kita mampu bersikap tenang maka kita akan bisa menghasilkan energi yang positif Maka kita akan bisa berpikir dengan baik, tidak salah langkah dan bisa dengan positif juga Jadi sebelum mengamankan gagal bayar pinjol ini Hal yang harus kalian lakukan itu adalah mengamankan diri sendiri terlebih dahulu. Contohnya itu bagaimana sih Bang? Cara mengamankan diri sendiri terlebih dahulu. Nah, hari ini salah satu faktor yang membuat kita itu stres, panik, ya kan? Karena kita terus-terusan memikirkan desakan-desakan yang setiap hari ditagihkan oleh debt collection aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi, cobalah untuk menarik kesimpulan. Ya, bahwasannya utang di aplikasi pinjol ini akan kita lunasi, akan kita bayar nanti ketika kita memang sudah memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran. Nah coba bersihkan hati dan pikiran kita supaya jalan hidup kita juga nantinya akan diberkahi dan dilimpahi rezeki supaya kita bisa melewati satu persatu permasalahan hidup yang hari ini sedang kita hadapi. Nah itu dulu kita bersihkan hati dan pikiran kita. Dan yang kedua menanggapi masalah desakan-desakan yang terus-terusan kalian pikirkan Karena kalian masih menganggap ini sebuah masalah besar. Ya bagaimana nggak besar bang? Totalnya itu bisa dengan jutaan rupiah. Bahkan ada yang sampai dengan puluhan juta rupiah. Iya benar sekali. Jumlah itu terasa banyak karena hari ini kita belum punya uang. Dan kebetulan kita mungkin belum menerima pekerjaan. Atau mungkin penghasilan yang sudah tak mencukupi lagi di tengah banyaknya kebutuhan hidup hari ini. Jadi aku pengen mengingatkan agar untuk bersikap tenang terhadap desakan-desakan yang hari ini sedang kalian hadapi. Angkat untuk pertama, kedua, dan ketiga jelaskan bahwasannya hari ini kita memang belum punya uang. Nah setelah itu... Apabila memang tagian tagihan tersebut mengganggu jam-jam bekerja kalian. Membuat kalian tambah pusing, stres, panik. Maka abaikan. Abaikan itu terlebih dahulu. Carilah beberapa cara yang hari ini bisa membuat situasi dan kondisi kehidupan kita itu jauh lebih baik. Termasuk di dalamnya cara menanggapi desakan dan teror dari aplikasi pinjol ini. Itu yang kedua. Harus bisa mengamankan diri sendiri terlebih dahulu. Nah terkait tentang hutangnya. Bagaimana dengan hutang-hutang kita yang ada di aplikasi pinjol tersebut. Di awal aku sudah mengajak kalian untuk membersihkan hati dan niat. Meluruskan pikiran supaya nanti hidup kita bisa mendapatkan keberkahan. Dan kita bisa membayar satu persatu hutang yang hari ini menjadi buah pikiran. Jadi untuk terkait masalah aplikasi pinjol. OJK sudah memberitahukan bahwasannya untuk biaya denda dan bunga itu tidak boleh melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok di awal. Logikanya seperti ini ketika kita terus-terusan membayar biaya perpanjangan. Ayo coba dihitung hari ini yang sudah mengatasi masalah hutang di aplikasi pinjol ini dengan cara membayar biaya perpanjangan itu siapa saja dan coba dihitung. Berapa jumlah biaya perpanjangan yang sudah kalian bayarkan Nah jadi kalau seandainya itu dibiarkan OJK sudah memberitahukan agar biaya denda dan bunga itu Tidak boleh melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok Jadi misalnya kalau pinjamannya 500 ribu Maka total biaya denda dan bunganya paling banyak Yang diperbolehkan oleh OJK itu juga sebesar 500 ribu rupiah. Nah ketika ditotal itu akan menjadi 1 juta rupiah Nah ketika kalian terus-terusan membayar biaya perpanjangan ini itu segala macam Ya kan hari ini banyak yang panik yang takut bang Ini bagaimana bang ini jumlah biaya denda dan bunganya terus bertambah Iya itu sudah pasti otomatis Karena hari ini OJK merestui 0,4% sebagai bunga per hari Dari semua aplikasi pinjol yang masih memiliki status terdaftar dan berizin di OJK Jadi biarkan saja terlebih dahulu Kumpul uangnya terlebih dahulu Nah terkait tentang mereka menagih yang katanya akan di blacklist BC King Masalah blacklist BC King ketika nanti kita sudah membayar Hutang-hutang di aplikasi-aplikasi pinjol itu Maka secara otomatis pula BC King kita akan kembali normal, kembali bagus, kembali bersih Jadi hari ini fokuslah terlebih dahulu Untuk bisa mengumpulkan uang Dan hari ini masih banyak yang mengeluhkan bahwasannya Penghasilan atau gaji hari ini tidak mencukupi bang untuk membayarkan hutang-hutang yang sudah ada di aplikasi ini Jadi caranya pilihlah aplikasi yang kalian bisa untuk membayarnya hari ini Kalau kalian berharap itu bisa membayar sekaligus itu mustahil dengan gaji yang masih sama Seperti bulan-bulan yang sebelumnya Jadi pilihlah dan kumpulah uang untuk membayarkan hutang di aplikasi yang kalian mampu terlebih dahulu. Nanti kita akan merasakan efeknya ketika kita bisa melewati satu persatu ya. Seperti anak tangga dan nanti kita akan memiliki kepuasan tersendiri. Ketika kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Dengan tidak salah langkah ya. Hari ini semua yang memiliki masalah di aplikasi pinjol itu aplikasinya rata-rata lebih dari dua atau tiga aplikasi pinjol. Untuk orang-orang yang mungkin jarang menghadapi teror, menghadapi masalah-masalah terus-terusan ditagi itu sudah pasti tentunya akan panik. Sudah pasti akan memilih jalan-jalan singkat dan kita tidak mengharapkan lagi adanya korban yang terus berjatuhan hanya karena masalah di aplikasi pinjol ini. Jadi cobalah tenang ya untuk yang sudah disebar data bolak-balik aku udah ngingetin untuk tidak perlu merasa malu jangan menarik diri berkumpul dan bersosialah seperti sebagaimana biasa dan mestinya. Jelaskan saja bahwasanya itu adalah aplikasi pinjol ilegal yang hari ini sedang diberantas habis-habisan oleh pemerintah Indonesia. Oke okay, ya jadi udah cukup jelas hari ini kalau kalian mau gagal bayar pinjol itu aman tugas kalian yang pertama itu adalah mengamankan Diri sendiri ya, Menjernihkan pikiran Dan tidak lagi gali lubang tutup lubang Kalau masih dengan cara-cara yang lama Masih dengan cara-cara yang salah Dengan langkah-langkah gali lubang Tutup lubang sudah pasti masalah ini tidak akan selesai sampai dengan nanti kita lelah sendiri, ya kan? Nah, terkait tentang data-data yang katanya aplikasi pinjol itu sudah terkoneksi ke be checking tadi, aku udah jelasin. Nanti, kalau kita memang sudah punya uang, kita bayar satu persatu, maka secara otomatis pula be checking kita akan bersih. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.